Wes, udah nih, ya? gas nih, ya? Jung kita nyanyi, -nyanyi dulu Jung ya. Siap, Weiss. siap, siap, siap. Aku rindu padamu selalu begitu. Aku padamu selalu begitu seperti hujan di bulan November aku ada untukmu ombak menepi Jilat di latih pantai itu aku padamu, aku rindu padamu selalu. Selalu begitu Seperti hujan Di bulan November Aku ada untukmu Ombak menepi Jilati pantai itu aku padamu, aku padamu. Hahaha. Hey. <laughs> Tunjoleh. Hey. Jom sehat jom. Astum, Astum. Alhamdulillah. Astum Alhamdulillah sehat Wih. Makasih Jum, udah mau Sama-sama Akhirnya Akhirnya, <laughs> datang juga Akhirnya, makasih banget Aduh, taruh dulu, taruh Jamal, ya. Karena... Aduh kita buka Jum. Siap Oke, okay? buka ya. Lu, duo, Ah. Joni Agung. Apa Agung Joni? Apa aja boleh. Jung, nama asli memang siapa, Jun? Nama asli AA Juni Antara, double N. AA Juni. Anak Agung. Yeah. Juni Antara. asli Bali. Asli Bali, tapi memang dari kecil dipanggil Joni, Tidak pernah dipanggil Juni. Iya, yeah. Joni. Padahal namanya Juni. Iya. <laughs> yeah. Lahiran di Lahir di Sanur, Denpasar. Asli? Asli Giyanyar. Majapahit, Jawa. Wow. <laughs> Raja, Jawa kali. Aku lihat nih, Bung... apa? Ajung nih banyak membantu sahabat-sahabat DauKN dan segala macam. Iya, iya, iya, iya. Dan juga aktif yoga. Ada, ada tempat yoga ada. Itu di Sanur gak? Sanur sudah 9 tahun sekarang. 9 tahun, ya. Sembilan tahun. Jum. Bulan, apa bulan Juni, bulan oh, Juni, tanggal bulan ya? ya, Juni, tanggal delapan, bulan Juni, tanggal ya? Juni, antara. bulan Juni, tanggal tanggal delapan, Juni, tanggal delapan, itu Juni, tanggal masuknya... gimana hai? gemini? gemini wih. delapan, bulan Juni, Boi. Presiden <laughs> <laughs> kita pertama kan, Sukarno, Gemini. Yang kedua juga kan. Tanggalnya iya, sama ya kan? sih. Oh, iya. <laughs> ngering, ngering. Kegiatan apa aja, Jum? Selain-selain kegiatan-kegiatan musik lah, kan sekarang mana kegiatan musik? Kan? Susah. Susah. Kalau kegiatan sehari-hari, kalau sekarang kan masih PPKM. Kalau sebelumnya, saya ada kelas yoga di Pentekarang. Jadi kita mulai jam 7.30 sampai jam 9 lah kira-kira itu setiap hari. Siapa aja boleh datang? Siapa ya? boleh datang, bawa matras dan senyum dan tidak bayar gratis. Selain itu, nah pas pandemi saya dengan teman-teman, kita kalau islah Balinya kita cocok gitu. Kan banyak awalnya kita jalan ke bandara, jadi kita beli sayur-mayur atau pangan dari teman kita pertandingan desa nanti kita sumbangkan kepada porter, polisi yang tugas di sana, satpam, gitu. nah, kita Tidak tahu lah. akhirnya ngumpul-ngumpul kita bikin yayasan. Jadi baru beberapa bulan yang lalu izinnya keluar, namanya Yayasan Temanmu Peduli Bangsa. Itu sudah sah ya sekarang? Sudah, sudah, sudah. Dan beranggota cukup? Jadi anggotanya kayak kita punya punya anggota Suruh Bali sudah ada dan ada di Jakarta juga ada di Manado juga, <tuh> juga ada. <kiranya> Kalau sih, ya? ini strukturnya jelas nih <kiranya> semuanya. Ya? Sudah, nah, sudah. Jung di sana sebagai apa, founder? Saya sebagai pembina di sana. Jadi ada pembina satu kita dari Majen, satu Soso -so, terus Bang Tony Q juga di sana sama uh -huh. saya, ya jadi pembina aja di sana. <kiranya> iya, Bang Tony kan di sini sekarang lah. oke, oke, oke. Jung, PPKM ini gimana sih Jung? Menurut sisi panjang? Bukun Yoni, PPKM ini, yang berlangsung ini, tiba-tiba kok begini sih? Aduh. Aduh, kalau saya ngomongnya susah ya, namanya masyarakat juga perlu cari makan, perlu kerja, ya kebetulan juga ada virus, juga pemerintah juga harus melakukan tugasnya. Ini sama-sama iya, susah gitu, sama-sama susah. Akhirnya ya, mau tidak mau kita harus ikuti peraturan pemerintah karena emang pihak ya, pemerintahannya, mm. jadi kita sebagai rakyat mengikuti. Iya. <laughs> Walaupun kadang aturan aturannya berat dan memberi aturan tanpa solusi yang bagaimana ya. Ya itu udah makanya mesti harus dibicarakan dulu, biar semuanya jadi win-win solution lah. <laughs> eh, ngomong-ngomong nih jom hari ini pemandangan saya agak sedikit berbeda di hari ini juga di depan saya ini ada Singa Raja Bir, ini minuman saya sehari-hari kebetulan uh, dipercaya sebagai ambasador di Bali ya. Ya, ya jadi mesti minum itu setiap hari Mau karena aja, boleh boleh pak karena cocok untuk lidah Indonesia ya. Bir dengan rasa pahit dengan selera Indonesia kan Bali kan atau <laughs> ini Uh, ...anaknya OT, orang tua. Oh uh. gitu. Pros juga di sana ada. Boleh, boleh. Jom, saya juga membuka ini juga. silakan. Salah satu sahabat saya punya juga ini di UKM. Dan ini berbentuk uh, berakohol agak lebih tinggi daripada ini. Iya. Yeah. Ini namanya Holy Water. Holy Water. Drink <laughs> Responsibility. Berarti kalau drinknya nggak respon, berarti belum drink. Belum ya. drink. <laughs> <laughs> <laughs> Wih, Holy Water tinggi ya. Sehingga aja juga, Wih. Perlu berupa gelas juga, wah, ini, ini perlu ya, supaya lidahnya tuh lebih enak dulu. Kita bicara <laughs> kalau, ini. kalau bersalut, biasanya ada gak sesuatu ucapan-ucapan apa waktu bersalut? Apa ya, aja demi kesehatan? Woi, kalau <laughs> saya sampai bertemu di kamadian. <laughs> lanjut jongah kerjaan tadi-tanjung sekarang lagi aku lihat dan ku dengar epok-epok tentang Joni ini lagi membuat membuat karya atau gimana single sih kemarin kita sudah tanggal 30 kita out single satu bersama teman-teman Jagir suara bukan Um sih. Yeah, <laughs> ya, ya, ya. Jagir di Sek sini segaganya Jagir suara ya. Dan, Nah di sini, di, di, sini. Di, di, di, di Kesiman ada warung tua namanya Jagir suara jadi kita baru out tanggal 30, nah, mungkin persiapan lagi mungkin lah, terus Oktober lah satu single. Tapi sekarang lagi lagi bikin jingle Singaraja. nggak aja. Singgahnya? Ya aja. Uh, remake lagunya nah, sudah ya. ada terus diberi ke kita. Kita meremix dengan style kita Yang gara tetap Double T? Saya aja sendiri sama oh, ada sendiri? player ya Oh enggak, enggak, enggak. Kita ya, enggak ada, cuma kalau ini sendiri ya hmm. Nah kalau yang singlenya itu tetap bersama Double T atau? Enggak, saya saya ada player yang satu player kita main di studio hmm. Ya jadi kita join lah, arahan kita pakai ini, bassline-nya seperti ini Jujur aku dulu begitu dengar awal pertama tuh sekitar kolom berapa ya? Pertama aku waktu, kaget nih, Joni Agung and Double T. Kan. <ganti> Ini cintanya panjang nih, dolar-larinya. Double T siapa? <ganti> Joni Agung siapa? Setahunnya aku kan, Juni <ganti> dulu kan bukan Double T. Yeah. Dulu setahunnya aku sama... Rapaya, Sunshine, Sunshine ya. Sama Sunshine, sama, sama Ida. Mm, Ida, double demand ya. Tiba-tiba naiklah pakai nama, menyusul nama Johnny Agung, MWT Ya waktu itu kan habis bom, bom Bali ya, habis ya. bom Bali kan semua Pertama, pakum 2012. Ya, semua pakum akhirnya kebetulan WT waktu itu penyanyinya si... Bobby Bukan, Pasal. itu yang duluan, setelah itu 2000-an itu kan penyanyinya si Pahmi. Pahmi Pahmi Terus berangkat ke Perancis akhirnya uh, ya kita gaming jemba, jembing, jembing jemba. gaming lah coba-coba akhirnya Kayak kita, kita bikin, ini saya ada lagu, kita kerjain gitu ya Karena secara nasional, uh, maksudnya yang memang menyusung nama seperti itu kan kayak modelnya Stephen and Coconut Trees, iya hmm. kan? Iya Toniki, apa, ya. apa dia Tony, bang Doni hanya Rastavaranya? Ya juga? dulu ya, sekarang Toniki ya Toniki ya, hmm. Berarti ini modelnya seperti sama dong, Joni Agung and WT Jadi WT itu, maaf nih memang menjadi e, bandnya me, mem, kalau bilang mem-backup boleh aja tapi ini kita bergabung, ya zaman itu kan kita masing-masing sudah punya, iya. sudah, punya pants, yes, gitu. sudah punya band gitu punya sendiri, band sendiri, sendiri, sendiri sendiri gitu jadi, jadi ya kita bikin nama berdua aja gitu tapi untuk di dalam karyanya Johnny Agung Endabuti lebih banyak lagu-lagu eh, yang disertita kita ya semuanya dah? Ya. Hampir hmm. semuanya semuanya belum belum ada dari sisi lain dari anak-anak double tinggi enggak boleh enggak boleh <tuk> <tuk> <tuk> semua ada aku enggak boleh. <tuk> nah kebetulan ya masih feed masih bisa bikin lagu jadi jadi uh, uh, apa loadingnya masih ada gitu. Masih ada aja stok. <tuk> <tuk> <tuk> Itu pasti banyak sekali pertanyaan di kepala setiap orang yang melihat terjadinya gesekan di dalam. Karena ini kan menjunsung ini nih. Apa namanya seperti? Impednya kayak jadi pengiring pen aja jadinya. Enggak juga. Soalnya kan kalau saya bikin lagu, ini loh lagu saya, chordnya udah. Ini chordnya misalnya ABC. Kamu ngapain aja? Asal saya bisa nyanyi enak Oh gitu. gitu. Yang model aku tadi tuh. Iya. Iya, bebasin. Iya, bebasin. Jadi, kau dasarnya seperti ini, kamu ngapain? Yang paling banyak muta kutik di dalam itu siapa? Semua oh ya, sama. Semua. Semua. Dan pergantiannya, kita bawa ini kan pergantiannya, wih, banyak banget di dalamnya. Berapa kali gua ganti? Kalau kalau <laughs> waktu sama saya sekali aja. Bener. Ayo dong, lanjut dong. Cerita cerita Jum. tentang perjalanan lah. Jatuh bangunnya, berbagi cerita lah istilahnya. <laughs> Apalah. Iya biasa kalau kita kan main band ngamen ya jadi ya sini, intinya yang penting kita punya lagu, punya lagu punya band yang amen dari awal tahun 90-an dah. Iya betul. Jadi <tuk> <tuk> <guk> dari kaki lima sampai bintang lima lah udah dilewati gitu. sebelum kita sebelum kita harus artinya uh, memainkan lagu sendiri. Gitu pilihan main lagu sendiri akhirnya ya seperti sekarang ini. Tapi titik pecahnya Joni Agung dan itu di saat hmm. tahun berapa kira-kira? dua ribu enam belas lah. dua ribu enam belas itu titik pecahnya. Hmm. Memang wah rezekinya di sana. Iya ya. Padahal ya. udah berjuangnya dari tahun sembilan puluh an emang. Iya itu kan waktu. Tahu ya, waktu itu kan kita pecah juga tapi di bar kan. Iya. Karena juga uh, unnya ini juga sempat uh, nya di salah satu apa dibilang ya, di ada masih udah masih buka apa enggak dulu-dulu yang di kutanya. Apa ceritanya bare? Ya, saya ikut juga bergabung di sana sebagai entertainment manager dulu sempat ya, ya dari tahun 97 bergabung di mm -mm. segala macam enggak. Ya, ma Pas uh, kita jadi bikin Double T akhirnya saya bye-bye pamit akhirnya saya, karena pilihan saya main musik lebih daripada ngurusin orang ya. Iya. Terutama <laughs> <laughs> ngurusin orang apa ngurusin band? Ngurusin orang dong. Ngurusin orang, kalau main band. Band ya. banyak, ya? Iya, tapi kan kita komit kita kerja kan. Kalau udah komit kerja ya harus kerja. Yeah. Ya kalau nggak mau-nggak mau kerja ya jangan gabung. gitu yeah, yeah. Iya. harus totalitas, Iya, ya. totalitas. totalitas. Kalau leha-leha ya jangan. Juga yeah. ada nggak, um, apa namanya, orang menurut Ajung paling berjasa dalam karir? Aju, sampai sekarang ini bisa sampai sekarang ini. Orang yang paling memang benar-benar berjasa ya? dari awal sampai sekarang. Kalau berjasa itu, teman-teman semua berjasa. Jadi, kan kita yakin kalau kita melakukan sesuatu itu, kan mesti ada support dari teman. kan kalau sudah teman yang support, jadi untuk kemana mana lebih gampang. Jadi, saya tidak ada orang khusus yang mensupport untuk. Saya seperti ini. Gitu. Itu banyak orang, banyak orang. Mulai ke arah sini kan komunitas juga. Ya tapi yang paling support adalah istri. Paling support. Nah, pernah aku dengar tuh, um, sampai kayak dicekal gitu nggak boleh. Hahaha <laughs> biasa. Itu. Karena ada kejadian rusuh hmm. lah, ada kejadian ini. Iya. Walaupun aku selalu, selalu aku lihat kalau Ajung di panggung selalu ngomong ke audiens Kalau pulang, tinggal ya, ya, hati-hati, iya, iya. jaga keselamatan, iya. berhati, tapi tetap masih ada iya, iya namanya orang banyak kan oh, gimana ya? <laughs> Susah <laughs> Susah mengendalikan Apalagi masih anak-anak yang baru Iya, iya yang baru, ya. Iya. Biasanya ini kan anak-anak bukan yang udah mapan karena itu uh -huh. nonton anak-anak uh -huh. baru ketuluh. Iya iya. Iya. Itu kok bisa sampai sejauh itu? Gak ada gimana nya tuh. maksudnya? Pasti ada sebuah sebuah cerita cerita di balik itu semua sampai terjadi seperti itu. Iya awalnya sih kita kan di band nih artinya. Karena dengan teman-teman kan biasa saling mengunjungi teman gitu, artinya jadi kita punya apa sih? Kalau dibilang filosofi juga enggak. Jadi kalau waktu itu kita kan baru-baru perkenalan, jadi kita komit dengan teman-teman kita masing-masing saya ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Jadi ya sebelum kita dikenal kita memperkenalkan diri dulu dong gitu. Akhirnya saya dengan teman-teman setiap weekend atau kemana, jadi harus Uh, datang ke ini, ke, ke teman-teman, ke komunitas. Jadi, silaturahmi lah artinya bergabung dengan mereka nah, untuk berbagi cerita. Iya, berbagi cerita apalah pokoknya. Jadi, kita saling mengunjungi gitu. Karena tidak untuk kemungkinan di saat-saat saat mengunjungi itu mendapatkan sebuah inspirasi baru. Iya juga, ya, sama ya. Ada nggak khusus karyanya Johnny Agung and Khusus untuk para fans ya? Memang lagu itu tercipta untuk mereka. Ada sih itu lagu ya perbedaan itu indah kan untuk mereka semua kan terus lagu tentang masakan seluruh Bali itu kan ada banyak banyak sih itu memang uh, ajung apa uh, menulis memang inspirasi dari mereka untuk mereka gitu iya dan mungkin dari kejadian-kejadian itu membuat uh, lebih kayanya lagi nih. apa karya-karya ini. Hmm, ya kan itu kita cari inspirasi itu kan bisa datang dari mana-mana kan. Gak ada khusus gitu. Apa -apa. Gak ada. Sehingga gak ada khusus ambil gitar mau bikin lagu, gak ada. Atau mungkin punya ritual-ritual khusus gitu. Gak. Ada. Artinya kita pas jalan, naik motor, ketemu teman, tuh, ada lirik nulis di gadget kan, dan ada gitu kumpulin terus. Saya kan suka nulis juga kan. Berapa lirik, itu berapa lirik, dikumpulin satu buku. Nanti kalau mau bikin lagu ya ngambil di sini, ngambil di sini. Cuma-cuma. Nanti -cuma. Cuma. Cuma. ya, Cuma. ceritanya nyambung kan. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Benar, benar. Seru-seru, Ini sesuatu yang baru bagi saya pribadi. Langsung bertanya sama ...sosok hitsmaker. Sadar nggak <Sedan> jadi hitsmaker? Ah, biasa aja. Kita kan dari dulu awalnya main band di bar kan. Artinya yang penting kita punya lagu. Bagaimana caranya mengikip orang, orang senang, Ya itu aja, kita kan penghibur kan. Jadi mungkin karena didikan di bar ya. Atau didikan di bar udah lama mungkin ya. Itu membuat kita... Ya, satu disiplin lah artinya. Kalau seperti main di bar kan minimal satu jam sebelum main sudah ada di sana ya, kan. Ya, seperti ya, itu ya, kita mengenal, ya kita me lebih mengenal audiens kita. Kalau di bar kan orang datang, kalau di sini kan kita udah tahu audiens kita gimana gitu. Hasilnya. Total sekarang uh, Johnny Agung NWT udah berapa album jadi? Total tujuh album. Tujuh album. Ya. Jum. Kira-kira ada nggak? Nah, ini nih cerita-cerita mistis di balik itu. Karena aku tahu nih, Joia. Joia kan main aboutnya band ya. <Jom tuk> balik, spiritualnya kenceng, hmm. ya kan? Ya, Beralih itu mangku juga. Ya, gak mangku. Film mangku. <tuk> Saya mangkukan kan. Di balik bagian cerita-cerita mungkin. Karena istilahnya apa ya, memang sesuatu karya memang tidak bisa dipungkiri, kalau memang sudah semesta yang mendukung, pasti itu. gimana itu? Iya, jadi kita kan dalam berkarya kan tidak, kalau di Bali ya, kita kan tidak lepas dari itu, kita jaga, artinya kita percaya dengan kekuatan alam, gitu loh, kita percaya dengan dengan dengan rezekinya lagu, gitu ya, rezekinya ya. kita, jadi kita lakukan dengan sungguh-sungguh aja, jadi kita, Aku gak berpikir aku bikin lagu, sekarang nih laguku bisa begini gitu bikin aja. Jadi bikin aja, yang penting aku enak nyanyi, orang bisa juga nikmati dengan, ya goyang-goyang sedikit, udah. Udah dapet feedback? lah. Udah, udah. Berarti kalau dibalik-balik karya-karya yang tercita menjadi sebuah karya hit itu, emang tidak ada perjalanan-perjalanan mistisnya? Sebenarnya kalau untuk bikin lagu sih enggak. Kalau kita sama-sama suka kalau perjalanan spiritual ya, di bulan spiritual, iya kita juga suka. Artinya sama seperti orang Bali normal kan kita ada upacara kadang-kadang kita datang sembayang dengan dengan band dengan teman-teman yang, yang artinya yang, yang willing to do ya, yang mau, jadi ya. kita jalan kita itu aja tidak ada artinya perlakuan khusus gitu, nggak ada nggak ada ritual khusus untuk itu nggak ada. Cuma Itu sebagai ritual kita orang Bali aja. Kalau sebelum manggung itu nggak ada nggak kira-kira ritual-ritual khusus? Kalau sebelum, sebelum manggung kan biasanya, biasanya kita berdoa bersama. Terus ya kalau kita mempunyai keyakinan kan kalau ada keramaian itu di Bali itu ya kita kan ada sesajian juga. Jadi hmm. jadi misalnya segan gitu loh segan atau wong-wongan terus berbentuk-bentuk manusia itu. Jadi kita uh, Berterima kasih aja permisi sama penguasa tempat ini, biar petunjukannya lancar, semua lancar, gitu. Berarti Jadi nanti. bukan kita mengintertain audiens saja kita juga nah. mengintertain yang yang artinya yang seperti kita di Bali kan setu percaya, ya. ya. Itu. Berarti seperti normal-normal biasa? Normal-normal biasa, ya. Normal ada potong bebek, potong ayam enggak <tuh> ya. ada. Iya, iya, iya. Nah, kita ngomong masalah karya masih hidup ya. Siap. Ini karena karya-karya beliau ini, jujur aja sangat fantastis, fenomenal. Tiba-tiba <laughs> bisa jeger. <laughs> bisa, itu racun. <laughs> itu gak bisa sampai sembarangan loh. Itu seperti, apa namanya, gift ya. Seperti anugerah gitu, dapet berat gitu. Iya. Kayak kejatuhan bintang gitu ya. Dari awal sih nggak berpikir seperti itu, saya yang sekarang kan kalau penulisan saya kan lagu saya pendek-pendek, lebih banyak pengulangan. Ya, tapi itu malah yang jadi racun, <laughs> karena pendek mau diulang-ulang <laughs> dengan di apa dikemas dengan musik yang seperti gimana, mm -mm, ya. mm -mm. itu, itu jadi racunnya kuat banget jadi ini <laughs> memang <menempel>. jadi <laughs> orang pulang nabi nah nonton kau pulang <laughs> naik naik motor di jalan masih kebayang. <laughs> <laughs> Tapi kira-kira ada nggak, Jun? Eh, Jun ini buat karya, karyanya, karyanya sulit banget. Buatnya udah sulit nih. Bagi mm -mm. Begitu dimainin lag, juga sulit. <laughs> ada nggak? <laughs> ada, ada. Bisa ada. Apa itu? ada berapa lagu yang harus harus harus saya ngitung masuknya? <laughs> masuknya nggak ya. harus ngitung enggak nggak? Ya. Kan kalau kita main reggae yang main Selanya yang dua core tuh kan kita masuk di mana aja bisa kan? ya, ya. Jadi kadang-kadang kan kita main kan kita juga suka minum kan Kadang-kadang Pasti -kadang <laughs> ngitung nih masuk. Kadang, kadang salah masuk. <laughs> <laughs> tapi enggak apa? Tapi emang, emang emang dasarnya tuh karya waktu buatnya juga begitu. Iya iya. Emang susah, iya su susah. Begitu dibawain lah. Uyi tampan. dua tingginya. Tapi tetap dibawain itu karya itu. Atau iya. dijarang-jarangin karena susahnya. Enggak juga, sering dibawain juga kan? Kita artinya kita kan manggung di sini harus ada perbedaan-perbedaan lagu itu. Jadi muter-muter, kita kan punya beberapa hit di sekiti, mm. di di, di, di dalam-dalamnya gitu. <laughs> terus serius, Itu kayak challenge, loh. Kan? Iya, challenge. Oh. Kalau nggak mau lagu itu, kayaknya kita challenge mm, mm, nih. Mm. masih kita masih fokus apa nggak? <laughs> iya, masih mikir, wah lagu ini. Woi, semampu apa kan kita? Hari? <laughs> di kopi. Ya, ya. kopi kopi terima kasih kopi. Oh minum kopi pahit campur arak. Oh ya, ya. beliau ngajari hmm. ngajari saya. Saya coba nanti ya. jadi <laughs> <laughs> Ah, ini, ini, ini dipotong sedikit sip, sip, sip ini namanya Jagir Coffee oke okay. jadi, jadi Jagir Coffee ini kita masih taste case, part, taste case public mm -mm. belum di diproduksi secara hasil, mm. Hasil, hasil, mm. Uh, masih masih untuk interan enteran memang cocok, masuk, berguna mm. nanti kita juga ada untuk spesial untuk Ajung ada kenangan-kenangan dari kita walaupun sebatas kopi, paling tidak dari kopi bisa menyambungkan sebuah persaudaraan. Siap. <laughs> kopi betis. Iya, <laughs> <laughs> kita sambung cerita tadi. Itu ya, okay. pernah, pernah, pernah sih mengalami baru saya ingat ya Jadi kita main di acara apa? Di Jakarta itu ya. Acara synchronized. Uh, synchronized. Synchronize. Ya, kita main acara synchronized 2018. Jadi kita kan band baru kan. Mereka. Jadi waktu itu kan ada empat panggung besar. Jadi yang sebelum kita main, di sana ada band apa sih, big band ya, pakai kesedihan banyak main. Fenel luar biasa. Jadi pas dia baru tiga lagu, ramai sekali di sana. Ya, ya, kita masih nol. Ya jadi ya kita main seperti di bara aja kita main. Ya akhirnya ya. Kurang orang datang gitu. Ada, ada ya. Ada. Sampai di video ini juga fat lah lumayan lah. Ya. Sampai kita habis main ditungguin. Itu kesan ya. Itu lumayan. kesan ya. Kita kan istilahnya artinya. kalau kita, maaf saya potong. Istilahnya kalau biasa di kandang udah biasa. Ya, biasa. Kan iya biasa. Iya iya iya iya. <coughs> Mereka ngerti apa yang di... Ngerti. Kan lagu kita juga ada berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia single long juga banyak ya. Jadi waktu itu kaget juga kan e, di beberapa panggung besar sudah main band band yang sudah ada masanya gitu. Jadi kita waktu itu main sekitar jam 5 berapa sore sore itu kan. Jadi saya juga kaget dengan band yang main di sebelah itu begitu antusiasnya orang bernyanyi. Kan lagunya juga lagu campur-campuran gitu lah. Artinya ada dangdutnya ada Tapi orang lagi hype gitu. Jadi pas kita dipanggil sama MC, kita naik, ke duduk, wuih. Sempat toh? Downsing ga. Cuman man, bisa nggak kita narik beberapa orang untuk ke, yeah. ke tempat kita? Gitu. Kita main, main biasa. Gitu, Akhir, fair. Iya. Fair main, Akhirnya kita main aja. Kan. Kita lakukan tugas kita dengan baik kan. Kita lakukan tugas, kita main, ya... Astung lah. Belum setengah lagu, orang sudah ada ke kita gitu. Itu kan tempatnya konsernya gede banget. Iya, sinkronnya puy. Gede Power banget. Orang aja gila-gila. Gede nah, banget itu. Di, di setiap karya Jung buat, uh, ada kira-kira Jung sisipkan sebuah-sebuah pesan yang dimana pesan ini, Jung bisa mengharapkan bahwa pesan ini bisa diadopsi untuk generasi. Kalau di setiap lagu saya tuh hampir semua ada pesan. Jadi, Music within the message, message within the music. Oh, yes. Jadi, ya itu bisa pesan dalam persahabatan, dalam percintaan, semua ada pesan. Nah, Jum, menurut Ajum nih, artis sebuah band apa, Jum? Iya, ya, kalau saya sih, artinya togetherness ya, kebersamaan. Jadi, kita mesti harus, artinya, ada suatu, harus satu di sana. Harus satu, gitu loh, harus satu, karena kita kan, berbeda, masing-masing personality kan berbeda. tapi banyak perbedaan, jadi kita gabungkan jadi satu, ya kita bisa, artinya kita tahulah bagaimana, harus sama-sama mengerti, gitu. Harus sama-sama mengerti bagaimana, wah ini loh, ini ini office kita ini. Ini rimba kita ini loh. Jadi kita kan rajanya di sana, bagaimana caranya kita survive dengan ini, gitu loh. Jadi kita harus sama-sama memang -sama benar-benar ngotot di sana baik yang bikin aransemen, bikin lagu, disiplinnya di mana? gitu harus sama-sama punya energi yang sama. Makanya seperti saya bilang tadi kalau ogah-ogahan segala lebih baik enggak, Jangan. Jangan bikin, jangan masuk di band jangan lah. Kalau setengah-setengah. jangan. Iya. Balik aja. Balik aja. <laughs> solo aja, solo aja. <laughs> nah, kalau artis sebuah rambut itu. Nah. <laughs> <laughs> kalau rambut itu kan mahkota. Ya, ya. Jadi kalau di Bali kan sudah ada aturannya kan. Sama seperti bikin rumah ini kan ini rumah. Jadi yang di sini parahyangan, daerah suci. Ini pawongan. Dan di sini pelemahan, kan kalau orang Bali kan bikin merajaan di sana, tempat tidurnya di sini, ini untuk tempat bermainnya kan begitu halaman. Nah. Kalau ini banyak mau bermain, mau berbuat tiga ngerti nih, maksudnya nih di sini eh, di sini pahriangan pe tempat suci tempat suci tempat suci di sini kalau di sini ya. Lalu, tempat kita bercengkrama, bercengkrama. Ke kemanusiaannya artinya sosialisasinya ya. di sini kalau di sini ya tempat udah artinya disor artinya kita boleh bermain apa aja di sana itu pelemahan lah tempat bermain kalau di sini kan tempat sosialisasi manusianya gitu makanya sangat berarti jadi saya kemarin kan sempat sama teman teman itu kalau rambut lu disambung, jangan jangan sambung sembarangan. Hmm. E, ya kan banyak teman-teman yang, ya, yang nyambung. Jadi kalau nyambung, bolehlah rambut istri. Okay. Karena kamu sudah menikah, kalau di kan kita diupacarain ya. bersama kan. Kalau ya. orang lain yang nggak dikenal, jangan dulu kan. Kalau saudara? Ini stren, saudara Sih kayaknya enggak Gaya, ada ya Sahabat ya. Sahabat sih enggak Kalau menurut saya Apalagi si temen ya ah. <laughs> Rambut siapa rambut si eh. eh. Ini berapa lama nih Jun Rambut hijau. Saya pelihara rambut dari tahun 89 nah. Sudah enggak potong rambut Sampai sekarang Sampai sekarang Ya kalau enggak gimbal kan sudah panjang sekali Nah Jun Kalau untuk artis sebuah patuh <laughs> nah. Ini karena apa panjang nih. <laughs> kalau dibuka habis nih, berkambar semua. Iya, <laughs> kalau bagi saya tato kan, kan seni. Kalau kalau saya di keluarga hampir semua punya tato ya. Kalau saya sekarang keluarga kecil, ayah saya full tato juga. Saya anak yang laki sekarang sudah bahkan menato orang sudah. Jadi saudara-saudara di kampung juga laki perempuan dan salah satu adik misalnya saya juga salah satu artis the best di Bali ya, ya. artis tattoo, ya jadi bagi, bagi kami itu bahwa seni dan bahkan bagi adik-adik kami sekarang sudah untuk jadi lahan jadi kerja kan hmm. ya, bisa menjadi apa namanya sih hmm. uh, mendatangkan profit lah nah Keren -keren, Jum. nah sejak kapan Jum? kepikiran Kajung nih membuat karya original Kepikirannya udah lama sih, saya udah... Saya tahun 94 ya. Waktu itu sudah bikin original. Jadi di backup sama Agung Cahyadi, telan di yeah. Australia. Yeah. Sama Jimmy Sila yeah. armarum. Yeah. studio di Munang Maning, jadi waktu itu kita bikin ada satu uh, rumah uh, produksi di Denpasar. Jadi mengeluarkan setiap enam bulan itu album namanya Penyor Galungan, kompilasi banyak. Jadi kita bikin nah waktu itu ya namanya belum mengerti kan. Jadi ada arah dari produser diarahin ke Mandarin gitu. Kita belum mengerti padahal sekarang banyak teman-teman main reggae ada ke Jawanya, ke Mandarin, ke macam-macam. Waktu itu kan belum kepikir harus oh, jadi reggae gitu. Akhirnya saya bikin satu lagu, jadi direkam, disuruh ngelanjutin, karena alasnya itu akhirnya saya nggak ngelanjut Itu udah bikin berapa lagu. Itu sampai nama mau Ya, waktu itu kan, kita kan sok tahu. Okay. Sekarang sudah kita sudah ada di, di produksi, kita mengerti bagaimana orang memproduksi, akhirnya bagaimana kita harus ada, apa namanya, Win-win solution lah, dari kita nggak terlalu harus ego, ini lo harus begini gitu loh. Jadi kan yang yang produser itu kan dia tahu lapangan, tahu medan kan. Jadi hmm. mesti seharusnya se sekarang kami justru, justru seperti itu. Jadi kami bisa masukin, melodi dangdut lah, kita bisa masukin inilah, nah, bukan. Ya. ya, kita kan bisa men mencari audien di luar penggemar reggae kan. Artinya nggak yeah. mau menonton di sini kan. Sekarang baru kita mengerti kalau dulu kan sok tahu kita ya so tau akhirnya wah dah lah kalau nggak mau regu yang apa kita mainin nggak usah lah wah, gitu ya, ya. egonya tinggi kan iya ego tinggi, iya, ya. ego tinggi. Ya, ya, ya. nah Ajung setiap karyanya Ajung buat tuh terpikirkan nggak ini harus harus ada goalnya nih enggak Dulu awal-awal saya bikin lagu, jadi ngotot. Setelahnya ngotot, jadi wah, udah nggak dapet, santai dulu, wah lagi ngambil lagi. Ngotot, kayaknya kita kan baru mulai. Jadi ah, akhirnya setelah lama-kelamaan, karena juga banyak ketemu orang, akhirnya saya nggak pernah berpikir, oh hari ini saya mau bikin lagu, enggak, Jadi, oke okay, saya nulis, ada lirik yang mungkin saya ngobrol sama siapa, ada ada lirik bagus, saya tulis, ada nadanya, kan udah nggak, nggak berarti setiap membuat karya tidak terpikirkan oh karyanya harus punya goal gini nggak ya, nggak pernah ngalir aja Alir ya. Ya. ya, mau bagaimana karena mungkin ya, ya memang setiap karya punya rezekinya masing-masing ya. ya ya kita percaya itu jadi ya setiap karya itu setiap lagu itu punya rezekinya masing-masing kalau hmm, karya berbahasa asing menurut Jung penting apa penting. Jadi kalau masalah bahasa kan nggak masalah. Pakai bahasa apa aja, bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa asing, apa. sama seperti kita bisa menyukai sebuah, sebuah genre yang yang apa namanya uh, bahasanya kita nggak ngerti. Bahasa musik kan universal. Jadi nggak masalah. Jadi kita bukan ya saya aja nih aku kita nggak ngususkan, saya nggak bisa, oh harus bikin lagu Bali. Apa yang keluar itu kita bikin. Berarti menurut eh uh, berkarya mem memakai bahasa asing itu penting. Penting, harus penting penting. penting. Kalau di Johnny Atung yang memakai bahasa asing kira-kira dengan karya-karya yang sudah kita kira-kira sudah ada berapa persen? Berapa persen yang bahasa daerah, berapa persen bahasa nasional? dan berapa persen bahasa asing kalau bahasa asing cuma yang satu lagu khusus ada satu, saya sisanya gabung-gabungan gitu. Ini ada bahasa Bali, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. bahasa daerah, bahasa nasional, hmm, bahasa Inggris ya. Mix, ya. mix ya. kalau bahasa Inggris yang full satu lagu ada itu memang Jung memang kepikiran memang ah lagu ini memang cocoknya pakai bahasa asing deh atau memang nggak kita keb... memang mau buat khusus nih nggak kebetulan dapat gitulah oh. kebetulan dapat liriknya di Inggris ya tulis bahasa Inggris tulis ya. tulis bahasa Inggris jadiin gitu loh jadiin jadiin seperti poetry jadi puisi po ya, ya. ya jadiin puisi nanti kita kan tinggal cari kita ya, mau buat kemana ya, ya, apa, gitu. ya. Hmm. gitu jadi nggak kepikir oh ini bikin lagu Bali seperti ini. jadi kalau keluar mau bikin lagu Bali saya bikin lagu nggak lama ya Anas kalau sesuatu. jadi satu satu jam udah jadi masuk eksekusinya apa -apa? Ya, eksekusinya udah jadi, ini kore eksekusi baru ketemu sambal double T, ini loh dengerin hmm. kamu mau apain silahkan chordnya mau dirubah silahkan mau dimanis manis mau diapain yang penting aku enak nyanyi gitu. Berarti kalau menurut uh, Jung mau membuat lagu tuh apa aja yang ada dalam tuangin, tuangin aja. aja. Berarti kalau aneh kata <coughs> buat sebuah lagu dadakan, yakin bisa lah ya? Ya, mungkin dah. <laughs> Karena kita nanti ada satu challenge tujuh. Aku di sini ada buat challenge. <laughs> kita kan kebetulan juga banyak teman-teman yang musisi, tapi nanti kita challenge tujuh. <laughs> Aku masih banyak pingin nanya yang lain dulu. Um, seperti mungkin Johnny Agung NWT punya kiat-kiat tersendiri untuk membangun uh, karya-karyanya dunia augmented itu lebih bisa ke masyarakat ada nggak kiat-kiatnya Jo? Iya itu seperti saya bilang tadi kan kita masing-masing personel kan jadi kita moving aja kita artinya kita ke menjaga komunitas lah artinya bukan hanya menjaga imun menjaga komunitas kita kita sering berkunjung kok buat teman-teman artinya istilahnya apa ya jadi mereka kan datang nonton konser kita. Ya kan tidak ada salahnya. kalau gitu ini juga pendatang mereka. mereka gitu. berarti kalau tuh di Bali, hampir seluruh pulau Bali udah pernah di. hampir hampir. kalau juga tidak kerja kan. pun sering gitu. berkunjung kita. apalagi pas kerja, karena saya bisa datang setengah hari sebelum main gitu. kita Bukan bisa. Ya. tempat itu ya, mungkin di luar kota ya. ya. Oh, biasanya gua udah udah langsung duluan ke sana dulu. Ya. Dulu, hmm, dulu nongkrong dulu. pulang kerja juga nongkrong, ya hari harinya kita nongkrong. Nah, itu nggak bermasalah nah itu kan istri mendukung kita kan bagian dari kerja kan anak-anak semua ya itu kan kita bagian dari kerja kalau kita kerja di tempat lain kan bisa 12 jam kita kan cuma kalau kerjanya kita kan yang kita yang kita hitung kerja kan di studio iya. kalau main musiknya kan happy pan tapi kan nggak ada kepikiran gimana ngapain kan konsepnya baru besok ngapain berangkat hmm, sekarang gitu <laughs> ya? Oh, <laughs> ya Enggak ya biasa biasa biasa biasa datar aja. Iya, yeah. selalu-selalu aja, aja. Nah ya. Hai, hitam putihnya udah <laughs> tau, <laughs> sebelumnya dihomongin <laughs> lagi yeah, ya. Yeah. Nah, jom. Kita cerita-cerita sedikit flashback di belakang ini. Bomberman dan bomberwati netizen nil kita kan taunya Joni Agung udah sekarang. Dulunya mereka banyak <laughs> <hadn't oficial>. God, <so> yang belum tahu bagaimana. Iya. Iya kan? Seperti apa, walaupun sudah banyak beberapa. Mungkin. Ajung juga sering di podcast, ya kan hmm. macem. Tapi belum pernah aku dengar mereka podcastin Ajun nih tentang masa kecilnya gimana sih? Iya, <laughs> <laughs> kalau saya masa kecil kan kita kan lingkungannya <laughs> di pantai, pasti ya. main pantai, main air kan, main sarping lah, mancing lah, itu putaran itu ya nyolong lah <laughs> itu yang gak tahu itu yang gak tahu iya <laughs> <laughs> biasa zaman kita kan sering nyom buah nyom buah <laughs> ya. <laughs> buah pisang <laughs> ya, kena kalah anak-anak lah ya, ya. <laughs> artinya nggak begitu spesial saya kalau untuk di kalangan hmm. keluarga besar sendiri waktu masa kecil-kecilnya punya cita-cita tertentu atau mungkin yaaah itu kenangan yang mungkin bisa dilupakan, karena itu kan sesuatu kejadian yang lebih luar. Banyak, banyak. Artinya, ya, dalam pengalaman hidup kan banyak. Jadi, ya, pernah juga dalam suatu kegiatan main surfing, pernah artinya ombak besar nggak bisa keluar sampai berjam-jam di luar sampai orang tua nungguin marah-marah kan gitu, sampai dibawain upacara kan. <tuh>, di tengah lalu tuh. Iya, sampai mereka berdoa semua kan. Jadi sampai waktu itu zaman itu belum ada lifeguard kan, belum-belum seperti sekarang ini kan. Jadi orang masuk ke channel juga belum ada boot seperti sekarang gitu. Ya, ya, ya. Akhirnya dengan ada bantuan teman yang lebih senior kita bisa survive keluar kan, sampai di luar mau pikir jadi hero di marah marah harus dipukulin. Gitu. <tuh>, banyaklah cerita yang begitu. Nah, kalau permainan masa kecil, yang paling digemari apa gitu? Main sepeda. Main sepeda? Iya. Yeah. <laughs> itu di Sanur tuh. Iya. Yeah. Iya. Sanur. Main sepeda, itu. sarping juga sama. Banyak nah, kita udah ngomong sepeda. Dulu kan di Sanur tuh punya geng sepeda. Iya <laughs> banyak. Masuk gengnya. Iya, <laughs> antam, anak taman. <laughs> gasin juga kan, anak sindu juga dekat-dekat sana kita kan Beda aja biru hijau Yang gini-gini jarang yang tahu nih Cia Orang kan tahu Cia, sekarang aku yang boni, vokalis Juh -juh Yang dulu-dulu tahu tau dia bagaimana <coughs> Kalau jajanan di masa kecil paling, -paling favorit apa sih apa gula danyuh ya? ya? Tahu, pernah gula danyuh. Ya gula yang dibungkus sama daun, daun daun kelapa itu kan. Apa ya, ya, ya. depan-depan sekolah kan? Kayak model celorot. Iya, celorot ya. <tih> tahu celorot kan <keluar> tuh. Itu, <tih> itu gulanya pakai gula gula, gula, gula, gula gula aren falan, ya. Gula aren. Hmm. Nah, kalau dulu sebelum jadi kayak sekarang nih pasti punya cerita-cerita. Nah, waktu masa kecil kita cintakan. apa, Tentara. Uh, serius? Iya. Pengen jadi tentara, Kenapa? Iya, ya, karena di family saya, di kampung banyak tentara. Jadi ada sepaman, tiga orang di Bandung, Siliwangi. Zaman itu kan masih bisa gampang ngebantu yeah. orang jadi tentara, kan gitu. Jadi sudah mau... Siap-siap SMP, mau sekolah ke Bandung, mau lanjutin dari tentara, ibu ibu nggak ngasih. Alasannya? Alasannya karena saya se anak satu-satunya. <laughs> <laughs> Cowok pula. Cowok. <laughs> Selesai sudah. Oke-oke, <laughs> Jum. Kita lanjut nih, Jum ya. Um, Jung pernah nggak mengalami namanya cinta pertama? <laughs> <laughs> <laughs> Pasti dong pasti pernah pernah pernah ngalamin pernah nah masalahnya aku tanyakan kalau emang udah pernah ngalamin pernah nggak ya kira-kiranya waktu kita cinta-cintanya udah kita udah abis-abisan nih udah gaspol nih ternyata ditolak kalau ditolak sih nggak pernah ya Wih.. sental karena tipe saya tuh bukan bukan bukan Uber. bukan aslinya bukan bad hunter saya kan Good hunter, nggak oh, mini Iya <laughs> mimi gitu loh. Ya dong, mesti kalau kalau kalau good hunter kan <laughs> wait pada, sas, pada target yeah, kan. Yeah, yeah. Kita nggak usah kita nggak kita maju kalau benar-benar <laughs> tahu dia memang udah ada chemistry kan. Nggak mau gagal. <laughs> Tapi kalau diputusin sering. <laughs> udah ketahuan kan dikeputusin, ketahuan akalnya atau ketahuan belangnya kan. Ini nggak pernah ditajam sama siapa. <SILENCIO> <SILENCIO> aku profiling dulu. Nih, <SILENCIO> juli aku, aku. Aja ini, <SILENCIO> apa aja nggak Oke oke Nah, pernah nggak seorang Bung Joni mengalami situasi yang dimana harus memilih? Pernah. Nah, ceritain dong. Iya waktu itu kan saya lagi nggak ngeband, hmm. jadi ada ada pilihan nggak ngeband. Tentang apa nih? Tentang apa nih? Ten pilihan yang paling berat tentang apa nih? Tentang tentang band. Tentang band ya. Artinya ngeband gitu loh. Artinya kan waktu itu kita masih berat-beratnya, jadi anak baru masih kecil-kecilnya lagi butuh biaya kan. Jadi waktu itu saya saya bekerja di satu perusahaan yang harus bertanggung jawab. Jadi, saya waktu itu diizinkan di, di, di sama owner untuk ngeband. Asal saya delegasikan tugas pas jam tayang yang itu saya ada di sana. Oke. Kita jalan terus kerja sambil ngeband, nah. kubut balik dari Ubud, langsung kerja kan. Kalau di tempat kerja kan jam sebelas baru on kan. Nah, udah itu, nah, itu pilihan yang susah. Saya harus ngeband apa? kerja kan lama kelamaan meninggalkan pekerjaan kan tidak enak buat teman ya, buat tim ya. ya itu pilihan yang memang dalam hidup pertama kali paling susah bagi saya jadi akhirnya saya meetingkan band ini loh kita bersungguh-sungguh biarpun sekarang kita masih seperti ini ya terxiok seok jadi kita sungguh-sungguh kalau mau benar-benar mengobain ayo kita ngeband serius Oke. saya mau gabung dengan double T Siap. tapi kalau nggak serius lebih baik ya udah ya akhirnya sanggupan dari teman-teman, oke okay, kita support, kita bikin original. Nah saya ngomong ke istri, jadi tidak terduga. Nah, itu makanya saya bilang istri supportnya luar biasa, akhirnya. Waktu itu kan masih anak masih kecil-kecil kan, tadi butuh biaya. Padahal waktu itu nge masih masih senin kamis kan. Nah akhirnya saya tinggalkan pekerjaan yang sudah jadi manajer, yang duitnya sudah... Yang jelas. Oke, jelas, CRP sudah jelas, akhirnya saya quit. Saya main band full full di band itulah situasi yang paling, paling. sulit untuk memilih ya iya kan kita masih anak-anak masih kecil iya biaya harus tinggi biaya ting ada iya. jadi kalau kita sudah masih sudah kerja kan bulanan ada nah. saya, ya, kita kerja di pariwisata kan CRP, iya. gaji kan ada nah, akhirnya saya memilih untuk yang senin kemis tapi pilihan itu jung, ternyata pilihanku nggak salah iya nah, benar ya iya, kan? iya dan terbukti, dan terbukti. Oke yeah, yeah. oke okay, oke. Okay, okay. Ngomong-ngomong masalah pasangan, yeah. hey, kita yeah. tadi kan di masa kecil, yeah, kecil. Yeah. sekarang nih yeah, di masa <laughs> yang ini nih masa perpasangan nih. Jun bulanan buat istri kira-kira berapa? nggak usah ngasih nominalnya cukup nolnya aja kalau saya sih nggak pernah ngasih bulanan Gak pernah pokoknya dia perlu ambil gitu okay. nggak, nggak nggak ada nggak ada nggak pernah nargetkan ini bulanan nih bulanan. Nggak, nggak nggak nggak ada dulu nggak artinya artinya kalau saya jadi dia perlu uang dia minta gitu nggak ada jatah bulanan nggak ada kalau dia nggak minta nah. saya nggak kasih nggak jahat tapi kita kan udah ngomong kalau perlu ngomong ambil gitu loh ambil di ngambil lah itu tas jadi kan kepercayaan <tuk> begitu iya iya berarti nggak ya, ya. ada dikhususkan gitu nggak ada Enggak ada, ada cuman anak-anak iya perbulan mintanya perbulan di transfer anak-anak <tuk> kan sudah gede-gede kan oke lah nah kalau permintaan pasangan yang paling sulit ditolak apa juga Ah, apa sih kalau kalau istri saya sih nggak nggak pernah neko-neko nggak pernah minta-minta apa artinya nggak pernah yang saya sulit penuhi nggak ada, ada lempem ya. aja dia selo-selo aja <laughs> mungkin nanti kalau dia melarang saya bergaul permintaan ah. untuk tidak bergaul dengan teman-teman misalnya nongkrong minum ya mungkin itu paling susah <laughs> tapi <laughs> untuk sekarang ini kan belum nggak ada. Nah, ada semoga tidak semoga tidak <laughs> <laughs> Hahaha Nah, asik deh Kalau tempat atau suasana paling favorit bersama pasangan hai, Gunung hai, uh. dari kecil hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kalau hai, hai, hai, Kalau hai, hai, hai, hai, lagi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ...bingin beda aja, kita kan tiap hari di pantai kan? Jadi kalau ke pantai kan udah setiap pagi saya sama istri ke pantai... ...kita kan ada kelas yoga di pantai, istri juga ngajar di sana... kan ...tiap hari ketemu di pantai. Itulah perbedaannya kita orang-orang kepulauan sama orang-orang kota ya, Jumi. Ya? <laughs> <laughs> kalau orang kota dia mau ke gunung gimana? Kalau kita kan dekat, mau ke pantai, mau ke gunung <laughs> kan dekat. <laughs> <laughs> ada nggak kira-kira... ...pengalaman paling mengesankan bersama pasangannya? Apa ya? <coughs> <susur> paling, aduh, waktu itu... ...saya ingat sih waktu kita masih... ...main di... ...klub malam yang namanya... ...Rasa Sayang ya? Akhirnya kan... Nah, ini Istri saya nggak pernah tahu, artinya nggak pernah nanya jam berapa main, jam berapa berakhir itu nggak, dia nggak mau ikut urusan-urusannya. Ya, ya. Jadi ya karena pengaruh teman-temannya, artinya ya namanya perempuan kan, ya. akhirnya tumben minta ikut gitulah. Tumben minta ikut, akhirnya, saya Ternyata Dia kan nggak kuat bergerak, ya, ya. wah, nggak kuat bergerak ya tiga hari udah ngerasa. Akhirnya pas lagi empat harinya saya main, saya, saya ajakin dia nggak mau ikut. <lain> <lain> <lain> Ikutnya cuma sih kalau ada dekat-dekat rumah lah ya. Kayak semula periode festival gitu-gitu. Tapi Nyonya tau gak itu tempat apa? Tahu, tahu, okay, okay. tahu. Tapi yakin lah Nyonya. Alki nah, gue nih. <laughs> <malah. Mungkin, laughs> <entah, kita, laughs> <ini. laughs> yang kita tahu, kita kan keluar kerja kan. Artinya Atau kita... mungkin Nyonya punya titik-titik khusus. <laughs> <laughs> yang membuat Nyonya. Udah jangan khawatir. Enggak, artinya artinya kalau di family saya di saya sama istrinya, saya mau jalan jalan jadi kalau istri mau jalan dengan teman-temannya jalan jadi kita seling, saling saling support saling saling ...paling percaya gitu, gak ada, ada masalah ada Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ini kayaknya pertanyaan siangan banget, siang-siang. Pertanyaan aman sih. Gak berguna banget pertanyaan-pertanyaan. <tew> <-tanya> Enggak, <tew> emang begitu ya. Tapi ini kan sisi lain nih, sisi lain dari sosoknya Joni <Hollywood> Agung yang <tew> kita kenal tuh. Inilah sisi lainnya, sebenarnya seperti ini loh. Iya kan, secara realita ya. Tapi aman nih juga ya. Aman. <tew> memang kenyataannya begitu. Saya ngomong apa adanya. <gat> <Lain>. Dari, <deh. gat> Kalau pengalaman terburuk waktu jalan bersama pasangan, ada nggak? banget kejadiannya. Aduh. Pernah, pernah, pernah. Pernah, pernah sekali. Itu <susur> waktu saya mau pulang kampung. Pulang kampung ada upacara. Jadi waktu itu saya... Uh, mau istilahnya kita kan kalau di Bali bikin upacara kan mesti akhirnya dana puniau gitu nggak ya, ya. Nah waktu itu saya bawa uang saya dan bawa uang pemain keyboard saya dari Bangli. Hmm. Nah waktu itu saya masuk pompa bensin, istri sebelah tas saya saya taruh di di jok, hmm. uangnya si bensin nggak tahu tas saya lah, buang. sama uang orang lagi. sama uang orang lagi. Uy aduh akhirnya saya telepon teman, sabar dulu ya saya pulang kampung sama istri saya. nah kebetulan waktu itu memang apa namanya bad situation lah. jadi saya sampai di kampung menceritakan hal itu saya disuruh istirahat. Jadi, ada teman-teman adik-adik lagi lagi goreng Masa -masa. lagi goreng ikan ya untuk upacara itu saya berdiri sebentar aja di sana. terus akhirnya saya Suruh duduk, gitu. beli duduk aja beli, udah sial dari tadi, gitu. Saya baru pindah duduk, penggorengannya ke arah saya. Uy. Itu minyaknya jatuh ke arah saya, kalau mau saja pindah. Uy. Saya bilang, sial banget sih, gitu. Itu kalau saya enggak disarankan pindah, mungkin saja. Udah, mungkin saja, terus istri saya mau nangis dia, eh bad kali, oke saya istirahat untuk minum kopi. nah ini Uh, misalnya kan orang mempersiapkan upacara, sore kan udah kelar. Gitu. Udah kelar, saya mau balik ke Sanur. Akhirnya sepupu saya bawa ja, juan, ya, bambu ya. Bawa belakas tuh, Saya tanya, ke mau kemana dong? Oh, mau cari daun pisang. Oke, okay, saya ikut gitu. Terus dia bilang, ah tunggu ya, bide, di rumah apa-apa. Di rumah kita di kampung kan ada, ada kebun di belakang. Saya duduk, dia ngambil... Ya, di, pisaunya di, lakaasnya ditaruh di kan ngambil gitu kan langsung bersih. Akhirnya saya ngambil saya ikut ceh belum ada empat lima kali itu Pisaan ini jatuh. Saya nggak bisa ngelak, kena, kena sih. Saya, saya nggak ngerti kalau itu kalau apa namanya patinya kena, iya. dia kan berarti ada cedak, ada nggak ada nggak ada luka. Jadi saya pikir itu karena sakitnya luar biasa, saya pegang gini. Aduh, mati. Saya sudah rebah, gini. Jadi sepuluh puluh saya nangis. Maksudnya, kan ada darah. Cuma ada goresan itu aja. Saya pikir, aduh, syukur Tuhan. Mungkin tadi ya kehilangan itu, mungkin itu buang sial. Kalau enggak, dua kali itu paling sial sama istri. Tapi sebelum kejadian itu semua, nggak ada tanda-tanda. Tanda-tandanya waktu saya beli bensin itu. Enggak tahu siapa yang ngambil, itu. Istri pun nggak enggak engeh yang ngambil. Bisa gitu ya? Iya, tas, tas, tas, gitu, tas, tas, tas, tas pinggangnya tuh Ya, menurut secara logika sih gak masuk akal Iya, kayaknya. Tapi ya, memang udah terjadi, mungkin memang itu. Iya. Tangga minyak jatuh. Iya, selalu ya. jatuh lah. Iya. Tapi itu ada luka bekas. Tapi kan kalau di sini atau ujung di sini kan minimal Masuklah. masuk gini kan. Ya, ya, ya, ya. Nah, Bukan tebal. Enggak, enggak, enggak. Pas semuanya itu aja. Iya. Kan? Istilahnya kalau ketepaan lah. Hmm. Pas ketepaan itu, hmm. karena hmm. Ya. Hmm. shock juga. Shock juga. Akhirnya waktu pulang itu saya dari kampung nyitir itu shock juga. agak Agak, agak apa namanya. Parno juga nitirnya gak pula. <tid> jangan, jangan sampai ada kejadian <tid> <tambah> lagi. <tid> <tid> <tid> <tid> Oke okay, lah kalau begitu next, ada nggak kira-kira Jung punya kegiatan kegiatan yang paling Jung sukai jika melakukan sesuatu ini bersama pasangan? <tid> <tid> <tid> kalau saya biasanya ngopi bareng. Di <tid> saat kalau bangun tidur sih biasanya kita minum air panas lah sama jeruk. Itu ritual kita setiap pagi itu kan minum air panas sama jeruk nipis. Agar? Agar harusnya hilang. Gak, gak pasti ada sesuatu. Bagi-bagi dong? Gak nangis nih pokoknya minum ini, tiap pagi dibikinin itu. Apa untuk diet? Enggak juga dan lah, habis itu kan kita udah jam jam 7.15 udah ke pantai. Sama-sama ke pantai kan nanti habis abis kelar baru kita ngopi bareng. Itu mah setiap hari di pantai. Rutinitas. Rutinitas. Ya itulah harinya bareng itu yang paling paling paling asik Itulah kenyataannya menghasilkan bersama, iya. pasangan. Nah, kalau negeri atau tempat bersama pasangan yang ingin sekali menghabiskan sisa hidup di hari tua, ada nggak kira-kira Pak? Hmm. Enggak, enggak, enggak, enggak, saya menghabiskan hari tua ya di rumah, di Sanur lah. Karena seperti bilang tadi, kita dekat ke pantai, dekat ke gunung, ke mana-mana, nggak mau kemana udah lah sini Bali the best, Bali the best, Bali the best. <laughs> Sebelum apa namanya kita bisa main tanya jawab cepet nggak, Jom? Coba? Ha? Ini kayaknya <laughs> nggak pernah nih pertanyaan jawab cepet nih hmm. yang model gini. Tapi memang benar-benar cepet, maksudnya tanya, -tanya jawabnya memang benar-benar apa namanya? tek-tek gitu loh ke Oke. ke ke ke ke okay. yeah. okay. ya. <laughs> <Cepat>, ya. <laughs> ke ke <laughs> <Okay. laughs> menahan atau melepaskan, lepas. <laughs> benar, sih? Maksudnya <Lepasnya> mau cepat. iya <laughs> oke. Okay. benar dong. mengabaikan atau dijalankan, mengabaikan. memuaskan atau dipuaskan, memuaskan. wih, sulit tau. menyelam atau terbang, menyelam. melarang atau membiarkan sih, membiarkan. <laughs> meredam atau melap hmm? meredam atau melampiaskan. Merdang Melayang atau melarutkan? Melarutkan Mengeluarkan atau dikeluarkan? yuk, <laughs> <tuk> Dikeluarkan dong? Dikeluarkan ya Dikeluarkan Berarti tetap bertahan ya hmm. Kalau gak ada penggrasnya masih tutup butuh Ya kalau hmm. kan, gak butuh ya keluarin aja Iya <tuk> okay. Membuka atau dibuka? membuka, menerima atau diterima, menerima atau diterima, menerima, menerima, baik banget tuh orang ini nah ini susah nih gitu. Jun, menutup atau memutus, ada? Menutup atau memutus, memutus, wah, oh, berarti tah! maksudnya hmm. udah selesai lah, nggak boleh lagi, kalau menutup kan masih ada celah ya? hmm. nih perlahan atau mengejar? perlahan perlahan <laughs> iya iya iya agresif atau posesif? posesif <laughs> <laughs> iya, iya, iya, iya, iya. mengalir atau mengurai? Hmm? mengalir atau mengurai? mengalir dong mencium atau memeluk? memeluk uh, lebih lebih menjaga berwarna atau bercorak, bercorak. Iya <laughs> iya iya. Mulai mulai mulai. Progresif atau kreatif? Kreatif dong. Oh yes. Naluri atau pasaran? Pasaran. <laughs> dalum dalum dalum dalum. Terakhir, <laughs> aura atau karisma? Aura. Eh. Aura. Tahu oh, benar karena kalau karisma, tidak punya orang tidak mungkin dia berkarisma hmm, lo yang tahu. iya, iya, iya tuk tangan dong oke Jum kita ada session yang namanya apa istilahnya tuh kita kan anak-anak seni nih ya kan? ini dia orang seniman nih Jum boleh memberikan sebuah kata apa nanti juga saya memberikan sebuah kata apa hmm. nah itu dijadikan sebuah karya menjadi sebuah lagu jangan bilang karya lah <laughs> berani <cerima> tantangan itu kira-kira <laughs> minum dulu minum dulu lah gimana <laughs> Jum? oleh hmm. coba ya Jadinya kayak gimana nih ya? Terserah dah jadinya dah. Yang terpikirkan terlintas. Di dalam pikiran sekarang, sebuah kata apa? Kekasihku. Kekasih. Kekasih. Kekasih. Ya. Kalau aku, um, mobil juga. <laughs> nah dari sebuah kata kekasih dan mobil. Kita sambungkan dan kita buat sebuah sebuah lagu lama lah ya rasa, kan, ya. ya rasa, rasa, rasa, rasa, rasa. Gitu. Yee, engger, gitu. Apa, gitu Gitu Gawak Gak boleh mikir, gak boleh mikir deh Gak boleh lama deh, gak boleh ya boleh lama deh, langsung aja mengalirnya Kekasihku kekasih Mobilmu saja Mobilmu Sudah Aku cuci Bersih Ku yeah. padamu, suci dan tulus. Yeah. Tidak seperti mantanmu. Dan mengotorimu. Kenal loh dari lagu loh. Kenal loh itu bisa di bisa dikerjain lagi. Oke oke oke jong. Ini ini jasat kita nih jong di bom jong. Hal yang kita di bom ini adalah sebelum kita berpisah ada dua. Permintaan dari kita yang pertama, tolong berikan motivasi hmm. untuk generasi milenial zaman. Untuk generasi milenial zaman awalnya, Jun, Iya. itu yang pertama. Berilah motivasi untuk mereka agar mereka tetap bagaimana untuk melangsungkan masa depannya atau hidupnya. Jun, satu itu. Yo, langsung ya? iya, oke, okay. ya, buat teman-teman pemirsa bom, ya. ya. Bom, bom, Bomberman dan memerwati Jadi, uh, tetap semangat Kuatkan tekadmu Jadi, rimbamu adalah rimbamu Jadi kamu harus jadi Raja Rimba di sana Oke... Simple tapi... Iya kan, rimba kita kan berbeda-beda ya, ya Jadi, kuatkan betul. semangat, jaga tekadmu Kamu harus jadi Raja, Raja Rimba di sana Di mu. Di rimbamu. Oke. Dan yang, terakh yang terakhir adalah, berikanlah sedikit, oh jangan sedikit lah banyak <tuk> harapan untuk atau pesan untuk negeri kita ini, Jok. Ah. Pesan untuk negeri ya? Iya harapan atau pesan untuk negeri kita, ini. Iya harapan saya sih, kedepannya kita bisa sama-sama saling rangkul. Jadi terutama manusianya yang ada di negeri ini. Jadi, yang bagus, kita kerjakan bareng, kita support bareng. Yang nggak bagus, ya jangan dipakai. Oke. Okay. Itu aja. Kadang-kadang kan kalau yang bagus, kalau nggak datang dari saya, lalu datang dari kamu, pasti saya bilang nggak bagus kan. Jadi kalau udah bagus, ya bagus. Kita mesti support sama-sama. Okay, okay. Kalau nggak bagus, jangan dipakai. Kita change. Okay. Okay. Sudah? <laughs> Sudah. Oke. Okay. Sebelum kita berpisah, Jung, ini ada sebuah sebuah atau sedikit kenang-kenangan dari bom. Ini ada kopi jagir yang sudah Jung rasakan. siapnya Ini kopi jagir ini memang kita berusaha mencari biji-biji uh, kopi pilihan yang di mana bijinya, oh bukan sembarang biji, hmm. bijinya jagir. Uh. <laughs> <laughs> Nih Jung, terima kasih banyak Jung. Terima Semoga. kasih. Bermanfaat buat pagi-pagi, iya kan ngopi siap-siap. Makanya di rumah, siap. Terima kasih, joni, Jung semoga sukses selalu. Terima kasih, sehat selalu bersama keluarga. Sama-sama, Sam. To you too, iya. Semoga kita bisa bertemu bukan sekarang aja. Oke, siap. Jom, saya tutup ya. Siap, kasih banyak ya, waktunya. Oke, perlu dua besi wow